bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam bediler, berjumpa lagi bersama saya. Pastinya hanya di Jaya Air Kediri, Jawa Timur. Oke sahabat bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, sahabat bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Airval mulai dari senapan angin sub, gejluk, dan juga PCP ya, sahabat bediler. Nah, jadi di samping saya ini sudah ada berbagai macam macam jenis senapan angin yang terbaik di Jaya Air Oke, langsung saya aja kita akan mengulas satu-satu dari senapan angin ini ya sahabat bediler, untuk yang senapan angin yang paling atas ini yaitu ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 2260 dengan popor gamo full hitam plus manometer, kemudian untuk yang senapan yang kedua ini yaitu ada senapan angin Safusion ataupun senapan pompa uklik 2560 dengan popor klasik coklat ya sahabat bediler, nah kemudian yang paling bawah ini yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan popor klasik hitam stainless hexagon plus manometer dan yang ada di sebelah kiri saya ini yang paling atas ada senapan angin gejrup DWP Fusion 1960 dengan popor gamo-kamuflase dan untuk senapan angin yang kedua ini yaitu ada senapan angin sub-fusion 2565 dengan popor magnum hitam ya sahabat bediler dan yang paling bawah ini ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer nah daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airyfall Oke yuk langsung saja kali ini kita akan mengulas secara singkat Dari satu persatu senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Airyfall Nah yang pertama yaitu ada senapan angin gejlup DWP Fusion 2260 Dengan popor Gamow Full manometer ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah jadi untuk senapan angin ini OD tabungnya 22mm dengan ketebalan 2mm dan untuk pengisian angin senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara ya sahabat bediler jadi yang pertama bisa digajelukan di tanah dan yang kedua bisa menggunakan pompa yang dikhususkan untuk PCP ya sahabat bediler nah ini untuk tekanan anginnya pun juga bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI dan tentunya untuk uji power dari senapan angin ini bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler. Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.765.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk DWP Fusion 2260 dengan power yang sangat luar biasa mantap ya sahabat bediler. Oke kita lanjut ke senapan yang kedua. Nah ini saya taruh terlebih dahulu Oke Nah untuk senapan angin yang kedua Ini ada senapan sub fusion ataupun pompa tangan Dengan model popor Klasik coklat ya sahabat bediler Jadi seperti ini untuk tampilannya Terlihat minimalis dan elegan ya sahabat bediler. Nah untuk senapan angin ini Pastinya sangat cocok sekali Digunakan bagi para sahabat bediler Yang masih pemula Karena untuk penggunanya pun sangat simple Dan mudah ya sahabat bediler dan untuk mengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun menggunakan sistem pompa uklik ya sahabat bediler Jadi ini untuk minimal pompanya bisa mencapai tujuh kali dan untuk maksimalnya bisa mencapai 20 kali pompa ya sahabat bediler Jadi untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pastinya juga tergantung dari pompa yang dihasilkan dari senapan angin ini ya Oke yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol di harga 1.125.000 rupiah. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan uklik ataupun senapan angin pemula yang sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di segala medan ya sahabat Bediler. Oke kita lanjut ke senapan yang ketiga. Nah ini kita, saya taruh dulu. Oke. Nah untuk senapan angin yang ketiga yaitu ada senapan PCP Fusion 2760 dengan popor klasik Hitam stainless hexagon plus manometer ya sahabat bediler Jadi untuk senapan PCP ini sangat direkomendasikan untuk berburu big game Seperti hewan babi, biawak dan jenis hama yang lainnya ya sahabat bediler Akan tetapi untuk senapan angin ini juga sangat diperbolehkan Untuk berburu di jenis hewan kecil maupun sedang Nah ini untuk tekanan anginnya pun bisa mencapai di angka yang luar biasa mantap Yaitu bisa menampung di angka 2000 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat bediler Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan PCP ini dibanderol dengan harga Rp1.965.000, sahabat berdiri sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game terbaik versi dari Jaya Air Rifle. Oke, kita lanjut ke bagian rak sebelah, nah ini saya taruh dulu, oke. Nah jadi yang di sebelah rak kiri saya ini Ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 Dengan popor gamo Kamuflase ya sahabat bediler Nah jadi untuk senapan angin ini Sangat direkomendasikan untuk berburu Di Medan Order ya sahabat bediler Karena memiliki varian corak Berkamuflase sehingga ketika Digunakan untuk berburu di Medan outdoor Maka kita akan terlihat Lebih menyatu dengan alam sekitarnya Ya sahabat bediler dan yang Terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol di angka 1.865.000 rupiah. Sahabat berir sudah mendapatkan senapan angin outdoor terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Air Airiful. Dan kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Nah untuk senapan angin yang ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya Jadi ini nggak saya jelaskan secara spesifiknya Jadi untuk harga dari senapan angin ini eh, dibanderol dengan harga Rp1.125.000 ya sahabat bediler Dan kita lanjut ke senapan angin yang berikutnya Nah ini untuk senapan yang terakhir yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer ya sahabat bedilan. Nah mungkin senapan angin ini bisa menjadi senapan yang paling berbeda diantara yang lainnya karena untuk bagian popornya sini bisa dilipat ya sahabat bedilan sehingga lebih terlihat simple dan praktis ketika digunakan ya. Nah untuk harga dari senapan PCP ini dibanderol dengan harga Rp 1.975.000 sahabat sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game dengan tampilan yang super-super minimalis dan elegan ya sahabat bediler oke ini saya taruh terlebih dahulu Nah, jadi itu tadi ya, sahabat bedir untuk ulasan senapan angin terbaik yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Nah, mungkin dari keenam senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat Bedil yang sedang mencari senapan angin terbaik di seluruh Indonesia, versi dari Jaya Air Rifle. Dan semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat Bedil yang sedang mencari senapan angin terbaik, ya. Dan oke, untuk harganya pun juga bisa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 Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airi Vol. Oke sahabat video terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler.